Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Hari ini Saya ingin Unboxing Satu set Pancing Yang harganya Murah meriah tapi kualitas ya, Lumayan Nah saya ingin menyapa teman-teman semua sini Apa kabar Semoga dalam keadaan baik-baik saja Nah kemarin saya Pesan Uh, sebuah alat satu pancingan satu set alat pancingan nah ini teman-teman nah ini baru datang tiga hari berselang saya uh, pesan akhirnya datang juga nah apa isinya penasaran teman-teman sorry gagal keputusan nih uh, unboxing nya ini kita lanjutkan ini kemarin dipesan per tanggal 12 12 November. Sekarang tanggal 15. Ini cepat sekali ya Tiga hari dari Tangerang menuju ke Kota Pontianak. Nah, kita coba cek yuk apa isinya. keren nih keren keren keren cuy keren uh wow, keren keren keren keren push